Saudara-saudara Pasangan tak tapi Yesus Kristus, suka minjam salur. sama Jeli, nomor 15 kita puji untuk lalu, Menurutku, para pendire, para kagungan punggusti, para umat pitados terus, jaman zaman bisa menikmati. Nah, sederhana sekalian, lantaran pasisi menikmati, tentu kita sami kurung bikak, terlenging manah lan pikiran, awit saking sakinah kawan tenang, soho lampai bikis engkang kita alami sah dan dipun, dipun. kita pun menikmati. Atau, kita bisa dari bila mana kewarni wujudnya peran datang yang akan kita pun kerja, dan yang akan kita pulang ke dinding awal, peran itu taksi sakit, kita tidak ganti saik, taksi diri sakit, kita alami ganti suku bingat, judul kalian akan kita kerja ke dinding awal. Rango, rangu, seperti yang enggan teman-teman rumah masih melawi atau ingin terhentik. Pak binaringan pindah binaringan dokter, pindah dengan kapital dosen, enggan dosa kan, enggan gak rancangan, para Diko, nopo tindikan, sekalipun nama, konten yang lebih ke sana. Serawi, kita samimara, konten dengan sekalipun nama, kita sumagakan. Lepukimawon, enggang engkang dibun mikol kita rancang, kita tidak dan langgung-langgung enggang kita panggilkan, wanteng eng nggak sampul, sebab kita betul. Panggilan enggang mau luhur, kamu ngatur akan puning panun, ini patuko tanpa nyari, malah patuko tanpa makario, lantaran kario. Anggung-langgung menami kawulung manusia Kawulung agini bilik Patiko yang kandang tanda Bukti agini Kak Tersenang, Kak Setiaan, Sopang Wosok e yang sangat ketipun ayahan. Engkang kandang tindakan satu nogen Patiko tansah tanda yang lebih Yang Kecilan yang kasakitan, kapung kelan, Lalu boke ngabon engkang, kalau tidak akan engkang taksi terenyong duni engkang sopo patukuk, hati kopa kasakitan, satu mahikal blo, sami, ni ndak akan satu yang bau Lalu, di pingat, lanko, syukur, pingat, kamu yang patukuk. Madrun, dinipatuko paring administri Pangang Binten, 2001 ingat Kabupaten Soho, 2000 taring tipis sangat, engkang, 240 kerjaan. lengkung langkung 940 kepalang birat, 10000000, 2000000, 200000, 1500000, 1500000, 1500000, 1500000, 1500000, 150000, 150000, 150000, 150000, 150000, 150000, 150000, Kau lho namung kaki diri pribadi kau lho. Anangin, pepareng paduku, ugi datus ngepulang, sebatus kau lho merosakan, kau lho engkang nanti, Wonten yang kesang, sesarangan karyan sesami kau lho seduyo. purun, sileh aso para saya wanci lancis yang terlalu sekaligus menindahkan kawal patah. Sabtu menikun, para putih yang kamu rancang, so kamu tidak akan diindahkan yang telah menikuh. Kamu semanggakan namun menandangkan sobat kukuh yang telah menangisang Kristus. Amin. Kita marak malik menandangkan saling puni kusti. Srono panuji, saking hitung pasaman Wanjawi, nomor 7 kali, foto setunggal Wan Kekulas, lantai pitu Yang kan kira-kira mengatakan Mengu, aku sendiri panjang Aku bakal membentuk orang kabeh menurutku Yang kitab suci ada tulisan ini wong sing percaya marang aku Yang yang diteru ini arti ini Yang mana bakal milik baru sing. Singk dingin diakai, nedi kaki, dining kusdi sesuwi, berproek kusiala, singk bagaul di parngaki marangmu, singk bodoh percoyo marang panjir nene. Maka tenun awartos rahayu, minungko pitedah kesang, ingger, ganggi kululan penjaringan sekaria. Sowi kita sabeti klayang sekobingan, Sarono agen kita, samina nyarakan kita di mateng alat kita mulai raken pengakuan kepimpin petugas. tinggal kita Pengantin iman rasuli, sasar tanya kelas, keangkuran sambil diundang. Pengantin iman rasuli, kau non kita itu sesuatu malah ngomong, engkang kau kausok, engkang kau cari maret dan ide kita sebelah Yesus Kristus yang kamu intro, unta mading, sikap kau, engkang kau kau suci. Miau saya Engkang yang terjang. ini Ketika dia pun, nah, yang bisa kapingan kito ing dinten nika serela nyuraos pirang-pirang pasasti saking kitab suci wonten kali wausan ingkang ajeng panurawas punika kali pitan saking serat setunggal Petrus bab sekawan lan gentar ingkang kirangipun pun dipun wausan dening petugas Pasanguan kami Semoga kita dapat watering, kita suci. Namun saat kita, tidak akan power kita suci, semoga kita usahani, betul, dong. kau akan kejar kau, yang yang kau kau kau kau Kau loh betungo sepatu sepatu kopi ambak yang menunt, sayang kau sajeknya yang ragang kaki tato san kau loh tuh tempat tempat kiko. Kau loh pido tungo kakak bobo di toyoaris kuci, ingkar pade menelatin sabto patuko. Muki pidi patu kopi ambak yang menunt kembali lantang uncah supaya curdur kalian da suapatuko. Mekaten tungo no pantungo lantangun kau loh. Setuju, Ibu. Namun, kalau ada yang dalam kelas mani pun, Gusti, Yesus Kristus, amin. Bawa dosen suci, ikan sapi sangka mendesak Kitab setunggal terus kawan, ayat kawal, ngatas kawan kelas, nanti kala Contoh dokumen, maknanya paling sini, misi dan kali gue Gidung pasangan jari awal solikur potong Kau lho sambung ngurakan asma patuko yang penting di dunia kau lho sambung ngelampungakan pedemelan yang patuko beban kena dan kau lho. Dukromo munggi patuko, sakun dikong kersul ngurakan kau dengar so patuko. Kau lho munggi kau lho pelayan kamunian, yang kau lho gagal isi sarangan patuko saat pun jagat dikatakan. Kau lo sambung mentinggalakan patuko datang tiang-tiang yang menunggu Engkang patuko bareng akan datang kau Tiang-tiang menikgu kabinan patuko Lang patuko sambung bareng akan tiang-tiang datang kau Tiang-tiang wawih kita dos datang pangal niko patuko Lang sak menikgu Tiang-tiang menikgu saling sumer Bilih sederuyo engkang patuko bareng akan datang kau lo Meniko kagunan patukau Kau sang pun nyaryosakin datang tiang-tiang niko, Plawartos ingkang patukau paling akan datang kau Lan tiang-tiang mau inggi sang pun sami pitatus Tiang-tiang mau mengertos saat itu asal asal kau saking patukau Lan bilik patukau ingkang nutus kau Kau lho hendunga agen tiang-tiang nunggu Kau lho hendunga agen jaget Kau lho namun ditunggu Kami tiang-tiang ingkang sanggung paduku Pada yang akan datang kau lho dimangun Sebab tiang-tiang nunggu kagungan paduku Menopoingkang tentu sekadahan kau lho Mereka ugi kagungan paduku Lan setia kagungan paduku Meniko inggih gadan kamu, sarko kamu, sampung kamu melakukan lantaran tiang-tiang meniko. Sam niko kamu suan mau dengan sopan kamu kamu bade bender yang ing duniyomale. Nanging tiang-tiang niko taksi wanteng ing duniyomiji. Jukromo ing kamu suci. Tiang-tiang kebaring patuko dateng kaulung niko Mugi tetep wawon ten ing pangwaus patuko Imen niko pangwaus katus ingkang sangkun patuko Paring akan dateng kaulung Su patus tiang-tiang wawon datu setunggal. Katus tiri patuko langkaulung niko setunggal. Mekaten ten wawasan ingkang kapeng petik saking garang pun bijil Yukanan, kanan kang gak wawas terjemahan gosok pakinan. Mekatan wawu, Bapak Ibu, tuin sendiri sekalian yang gak bikin Dini jejering panurawas yang nguntun, angin kito sami menggilut peran yang pasisi kitab suci wau. Kapetik, saking peranipun ulang bebasan bab puluh ulang bebasan bab puluh ayat 3 so kali hingga Wong sing sabar ingat di dui, pahlawan. lan Wong sing bisa menjalanik awaik, Wong sing menerah Kau ambali, pulang kemasan, kau mendesak ayat di so, kandusokare. Wong sing sabar, eng nati, kui ngumpuli pahlawan, lan wong sing bisa mengendarimi awan, ngumpuli wong sing nerungake nerunguk. Pasangan engka ang tersnani laneng kang dibun kan tersnani kan timing gusti. Minungko irah-irahnya yang panjang kerajaan, Gimniko, disabar, Lang mengendalai nomor diri, Yang satu-satunya parahnya. disabar, Lang mengendalai nomor diri, Yang satu Bapak-Ibu, tuin sekalian sekalian mengkandungi nasih, Tantu pendidikan mati wira, Tawi walang mengucap <tuh> tembung pahlawan. Ya, Bapak-Ibu lansirkan sekalian pahlawan menikah tembung Engkang kabuju, kaget, salat awes, tiang. Engkang nabi jebreda, engkang nabi predikat, minomok di tuas kubur, Bituas engkang nabi, karung-karung bulan engkang sarkun tikun alam, engkang sarkun tikun tidak. Nah. Biasanipun tawisaktan pemerintikun Pridikat ketahui cek badan Minungku pahlawan Dipun perempin Dining negari Dining pemerintah Dateng tiang tawisinteng si kemawon Engkang kakandung Engkang dipun Sekseni Sampun indahin kawis perkawis mirungan, anggini pun direk mempertahankan, anggini pun melalui bilo bongsolan negara. Tantu kita tanpa air, kita sami harap saat monsoh jaman perjuangan, saat ini pun kita mengalami kawat digang. In Indonesia, tubuh langgat kata, kalau warna siungnya, ingatan si pun, woton kiah cek jalan korup, woton sisingan mana raja yang gak pengkali lepas, lajeng woton doktor sutomo, cut nyatin Sri Susunan Pak Buwono, geng gak Maria Walangga Maramis. Pangeran Tipo Nungguruh, Imang Bunyung, Ratian Patak, Patimura, Tenggung Umar, Lantak Sekarang. Nah, Jejibahannya kan juga tidak akan di kita Mbak Kuyut Gita Wawu, Koro Pahlawan Wawu Ugi Kasrat buatan yang buku-buku sejarah kami sangat mendukung kita, ada yang sanggup, masih memang kaki kita sendiri, kaki anak-anak untuk kita. Malah uji menawi kita teliti, menit, gambar, foto berperlahan, pahlawan mungkin kapal cak, mungkin kamot, konten yang kami berlaku. Jum, yotro kertas lan asmani pun di kada di tempat yang keren wonten eng mati mati aja jalan-jalan protokol wonten eng make studio kito eng negari nah sekarang ganti nasi sak sambil negari kita Indonesia niko Gaya yuk kamerti kan ikut Kriteria kepahlawanan lajeng ngalami sedikit Ewa-ewa Ini menikam Boten binatas Namun Kandil poloti yang Kandil sire-sire Kandil berpujud Yang kan Kapabilitas menginakan senjata, anggap pun tumbuh perang, anamikudi wanton yang bab sana-sana siapa? Bupati, bapak ibu guru, dengan berjuang dan usahakan supaya tes pola anak-anak Kalau total perkululan menjadi Dada selang pinter, mangar kos, bak, ilmu pengetahuan. Setidaknya setidaknya itu korbo bolang keburu-buru usahami jin badan, minumko, bak tanpa tangan jasa. Oke, konten yang kita olahraga. Datang setelah-setelah ditanggung dikauanku Ini kami Menanggungi dibatang menunggu pahlawan Menanggungi ko kontingen olahraga agar mengalami kan kemenangan Untuk kejuaraan internasional Biar baik pun bi, di Sama itu Kata dini pahlawan Bulu tontrol yang kan sakit dari perkamendangan yang sangat penting paparan nah, kita gak sakit langsung untuk kekaitan kalian kawan tenan bisangan yang wajar-wajar nopo buat pilih tuh komedi nopo entiti wang cemaki tuh ngaruh sedek kita tuh Sang tawis yang sepupu kito, engkang gatel laben, engkang goteng kawan, hak pratiput, engkang goteng kawan, perjuangan ikut, kalian sirit, kalian korek yang sepupu kito, dan kau suatan, ingin ikon yang babarkan kesehatan buton segede, segera-segera kita Bukan segede, anggota kau warga warga kita Yang kan tidak tersebut Yang kan tak kesan pun supados Segera-segera ikan Supatus warga bungsung diku Tan sak ngalami Kesedetan Engkan, Hai nah Bapak Ibu so sekali ingkang dikun terstan dan ingkang bersean mesti setunggal piulang ingkang kroos diulang-ingkang gatos miturut pengalaman keangan pun Sang Prabu Suleman Haitetemu saking pasek sini pun, wong seng sabar yang hati kui mengukuli pahlawan lan wong seng biso mendereh mengawahi mengukuli wong seng menerluk ake menerluk merobotoh sejato si pun yang kati pun wong seng pun Prabu Sulaiman yang ulang berdasar Pasar menengah The... dinasih, The... Menopo engkang di pun Prabu delalun kelaku sulaiman, menikoh matilah akun bilik kaung bulan ipun malunso, jatah sipun buatan terunum engkasan anani kaung yang ipun saket pun di diri, kaung bulan engkang di pun alalun delalun pahlawan. Sarikos menikam buatan binatang, wanton eng kapri, dani pun menggunakan senjata. Buatan binatang, anggini pun kendel ngadepi mangsa, anangin temunu wonten eng Kesabaran badan, mirumian, -mir. anggini pun buron nengro yang kang pas, dani pun titi so sifat terus teman-teman sakit Nindahkan perlawanan Mbiayuh kemenangan Saking pabrangan Eng babar Mani -man. Nah, kesabaran Sikap langsung indah Engkang tipun kalami kami sabar Menikwa kegayutan kalian Dan menengwok daro Engkang nyoto-nyoto tansah penyari pantai yang pandai doyo Tuhin pandai pun tiap Tentu kemauan Lampai pandai doyo tuin pandai pun kemauan Mesti katindahkan binaro kemana yang sabar Menopo mekatan, kalau Tian no. yang kamu sabar, yang kamu kurun sabar Tantu badir bukti akhir menawi piang balikun Mesti sakit menghapung wogdal engkang saik Sakit menghapung wogdal engkang pas Sakit mengalami wogdal engkang pener engkang terp Subantul sakit ninda dan perkawis-perkawis engkang -perkawis wikatus Buten Kalucu Gue tentang namun kagih di diri pribadi. Anak yang sak, kata-kata itu dia. Kagih di masyarakat, kagih kongso, kagih legenda. Nah, istri sekalian, kawan keren pun yang buta terus. Mungkin gue saking pandang Milo lantaran pang, pang dipun rasul Petrus, piang bayi pun Wontenipun montepun engkang dipun alami dinipurut yang ditatus, karena montepun perkawis engkang sangat berbayang. Rasul Petrus nyebataken lawanmu si iblis, mendikosanis mengsak engkang sak di itu dan yang mungsa mengsah tansah wujeng yang tansah melawan yang perkawis-perkawis yang akan negatus yang perkawis-perkawis yang akan Iblis menikau asal saking temung ingkang akan mengusuraus gebat telan nyunduk selalu menyerang nyeruduk Nah, ada kawan-kawan dengan desain yang kata-kata Rasul Petrus nun pada yang kata-kata bahwa kata-kata itu sikap sahabat yang sangat kalian pan. Perangannya yang kita dengan kata dengan Rasul Petrus ingin menikmati supados kata tenang aneh supados boten dados kumun boten dados kaget katus katus tembik mangit perkalis anyar engkang boten kano muliko pepainet engkang limrang pepainet engkang pantas tertus kamu katusan miring wantaneng bisa ngipun poroti yang ditatus karno Senau sepanah, yang menikmau karau sekarat Nanging tujuannya pun Kangen dadah Kangen nanting Buat yang sepatus kesangi pun Lajeng dadah serisah Bibrah budak Purut yang kita jasawat Sawati pun dadah Dining erah lantaran para maneka wangi budi ing pangandeg wonten ing pitisadhep. Lah, utami wontenipun pangandeg. Engkang kesabaran lan tulus ing Mengepok kita samiti, nanti saya akan pahlawan. Tantu 2000, 2000, 2000, Sumatera 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, pahlawan 2000, 2000, pahlawan 2000, Bo tensani, engkang temen-temen pitu kalian parawang parawang engkang saat ini menego kita menertorsi jebatan parawang <tuh> kawan, engkang di pon paring terdatang kita, karena sakit tubuhnya agen kesabaran anggen kita ngajebi anggen kita merantasi madewaran ujung pananjat. Ya. Menikah Karono Wontenipun Ternipun, paruh Karono Won Ternipun sosok engkang wasani kita, saat kita sakit ngelami manikawari kawin cucing perkawisan panah dan in bisa. Lelah cegatan salah satu Kepujian untuk anak-anak Nah itu protaksinya TKA dan TKC Aku pak lawan Gleji Yesus Pauli maku Gue pilih Yang akan terus puji dengan Mungkin kata Yang akan Saat jaman kalian Mau uh, mengsoal alit pulau BKA atau si pun menopang kemauan muncul tengkam menawan angin kita ngadepi digesa dan angin kita penarian kasakitan merantasi meneko warni perkawis pergumulan sanggulan tantu meneko boten karo pambutido meneko sanes asin dite. Saking perkawis-perkawis engkang piton kan udi Anda yang mengikumi namun kalau makanan kurang, ini namun krusial biar engkang makan lantaran besar, lantai kisaran piton pribadi buku kripik. Nah, Pranugo, karang cengganeung piton teh. Engkang pun jawa kuntiling rasul petrus, Kegaitan kalian kan dicorongkan terus memopoh. pun tiang kita terus mengikat sakit sabar ngadepi mane kawan ikutin pandawa. Ceto saking dan rasul petrus. Soring kasane kang mau masuk supoyo yang di tekan ini kue dilulat. Saking sumelamu basaran mau awit panjeringan ini sing mau panjung kue. Engkang langkung ingkang ayat wol. Podho diwaras ing kudi. Sarto di prayitmu Odo diwaraseng budi Sarto di prayit Bapak ibu, tuwin sederipu sekalian engkang dinasih Engkang dipun tersakil dengan rasu kritis Ingin dikobat Kamu ternaleng kritis pun Lepun perhutian kita jas Engkang Kedah tansah caket, engkang kedah tansah celah Wonten eng panwasanipun tak. Sambungan terus menerus makan, kawan kawan enggak bingung sesaran kalian rawuh langkau kawan kawan ipun tak. Sambungan terus melebihi sambungan Pakwasanipun alah, engkang ntuu, tanhsahnya nipun terdengi, pikisangipun borong. Raus langka dengan zaget ngalami kaca ketan kerak ketan, celak kalian panjelinganipun, eng antalisipun, utami sakbu tenbu terdibun, cito semua angin kita menghujungkan pahlawan Melayakan pahlawan Melayakan sah dewa Kawan-tahun di sana Kita pasrah Untuk yang pahlawasan pun alat Karena Namun pahlawan pun Yang akan teman-teman nyoto-nyoto Ngupaini Umat Lakukanlah, lakukanlah, pun lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, yang lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, kita lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah, ingin menikomber Pantungo yang kandipun unggu agen tini sang Yesus Jumatengkala sang-ngu. Artosipun katus tini sabun-sabun porotian pitades melahirakan Pantungo yang terdengar sang-ngu kudus tini. Mesti wortel kali pihak, engkang dipun puncak engkang di puncak wortel engkang di punggung wortel engkang di punggung wortel engkang kambing sebesar, engkang kambing sebesar, engkang kambing sebesar, diri kampung kambing kampung Engkang sains, nah, mungkin, nah, depan, depan, depan, di tuju agen kami pihak saya kami sesama Namun kata mungkin kan dipun tindakan sang kristus Nah dikopanjinalan dipun nunggu agen panggung mempanggungun tengah Kejari Yesus tansahgungun supados sang romo Caget, wanteneng, pakar yalikun Yesus uki nyun datang sang rum Supatus poro murid, supatus poro pendereng Supatus sinten kemauan ekang pitatus lang pitatus Akan sama tak pesan datang awat lantaran sang Kristus Uki tansah ngalami kesan engkang caget Kisah engkang celak, kisah engkang enggan akrab, woton enggan lan wawasan ikon ala biang. Panduwo, panduwo, enggan ikon Yesus kemudian ingatkan ikon ala sang roh, tentu bertentang po sedang, bertentang jalan. Engkang datu sebab Tadi jadaran Ini pun kau kawan Panjirkan nalipun teman-teman perso Panjirkan nalipun teman-teman paham Kamu tenang pikis Saya Engkang tipun alami Engkang tipun adepi Engkang ketah tipun sikapi Engkang ketah tipun wansuli Kanti saya yang merasa bisa yang sobat jenganin bibisan kumpur umat, kata-kata, artosipun, Gusti Yesus, teman-teman Bersol, teman-teman, mesti meskipun tersawetawis, engkang kedah dipun wawahada, ada hal yang harus ditambahkan sepatus Umat suatu sporot yang kita temen-temen teman tak di sabar, purun so kita dengan kasah kita nenggo dumugi model engkang pas datangi pun kesempatan engkang pas engkang truk saya teman-teman kemampuan wujud yang panggung di doyo sebuah pembindah yang disa. Mereka wani wujud yang panahnya, wujud yang kalsangsa, wujud yang perkawis yang berguna. Saya ketipu meliwati kandisai, kandiler selama pener. Menurut yang rancangan, Pak Muntun, Pak Woso, No, asyik, so, bimitar, bimitar, bimitar, bimitar, bimitar. Tantu, tidak diberhentikan hanya di diri pribadi anak-anak uji di pun wartosak, dan tersepat seksi yang akan mengurut, dan tersepat seksi yang akan berarti, dan yang akan berindah. Wau ternyata yang kalian warga masyarakat utama yang bergerak. Bapak ibu, saudara sekalian, yang kasih pengurus selain melanda kantor tani Gusti. Eo hotel-hotel kita tak seru bebet, konten eomoso, bulan, kesaksian, pelan-pelayanan, dan gerejo Kristen Jabiritan, tahun kalian kali bersama. Mungkin apa-apa kemahuan yang kami korang ajak yang kita tindakan dan kita langsung berbeda Saking menikmati menuju kegiatan yang terhadap dosa Wihwik tahun-tahun dengan sambung kakbenar dengan semangat sakit kita alami kandisai langsung kewawu kak tuju namun kakbenar kakbenar pun alam ah, ya. Sugeng rawuh ing para sekti. Sugeng muji nipun Allah agung Hitung pasangan jemi, nomor kali atas moru foto setengah Saya konsorsasi syukur dan kusiala, minyak mau kurban, minyak kurban kita lantaran Gusti Yesus. Yokuhi kurban, sing kasal sakit, nganggur ketemuan, kagum kau running asmanik, baca bodoh lali, tidak hakim kepecian, lantulung timbulung. Aku Yokuhi kurban, sing kagum running penggali Allah Pada saat memfasilitasi ini kita pindah dengan manajer mungkin akan syukur so kamu kita di kalah semoga kita samain yang saking disusun bina rupa mungkin saking kehadiran pun itu nomor satu seketul foto singgalan dan kali Yang anjing milik kau, mata runtuh. Tini patung, sop patung, kau tangsa gunung, tongkang, sokang, mulut, satengah, kau wajib tangsa pitatus, daun patung, kau teman-teman tetes biulang, datus, pepeng, pepenget, tetes panah, pantes hingga pantas semangat kerja, kau kopi, wantung, hei ketempungan, memiliki sikap maksud ini memindahkan kesan yang akan di Bantusak. Prang-prang pusti memiliki wujud yang panggung di tujuh kegiatan Bantusak. Tentu sehingga kamu tindakan memiliki kesan pribadi, memiliki Bikir sangani berada di kampung yang -ya hampi hampi papan-papan dan papan tugas dan kewajiban tanggung-tanggung ada di kampung besar Sesaringan kalian sendiri-sendiri kampung warga masyarakat Ini namun astobat juga yang suci dan wosok Paling kasa ketam datang ke kampung sejoyo Tindakan berkawis yang kami arti, Mbak terengganu persen kasih tiang tan amiran 40. Kan, Cobalah dan tangan tangan tangan yang tangan kamu tangan tangan tangan tangan tangan tangan tangan Salah tahu saudara, hal ini pun menandang sakit. Menurut ini, perut yang sepuh, engkang kan mungkin yang satengah pun mongso, tapi umur sepuh. gusti pangkat sobat buku, engkang kan, tansah datus-pangkat antus-antus kalung, keberber Kewenangan besar, kami besar yang diakui alami, tanggipur sabaran kami jaksanan, namun saking empat ini kalau borong Anak putu, suasana sejelek, hingga kecil, ngambil kambing, seumur mati. Patukau paling sadar, patukau libur, patukau paling kawecaksanan, teman, ambil gaulo, sami, mengalami disan sesar nan, mengalami, menikoh waktu wujud yang berkah, kepada yang patukau, teman-teman, sakit gaulo, tangki. Raya yang syukur bagaikan Kamuliai, Pak Kau ditunggu, ya bukan? Kau lalu sampai anggota kamu lalu, Kau lalu, Langkung-langkung, Moro witan, Pasamuan, Muntabel, Dilejo. Ini tio Pak Tuhan, Pak Minungko Sarono, Bapak-Banekat -bapak Tersenang, Bapak-Banekat Tersenang, Bapak-Banekat Dateng Kampus Tuyuh, Dateng sederi tuyu, Dateng Warko Gomsong. Yang berbagian pelantusan kesehatan. Gusti Patu Pemirsaani, Wina Teseng, Kamu Tenang, Lalu Kegisangan, Dika Taksi Kedap, Lalu Alam. Kau loh, nangsa ke masyarakat, minta dosa kan sangat terkesan. Untuk yang parnosol dan parnosomatik. Lepokemawan bocuh temu pada itu ya kau loh. Iya, mungkin kau rampung aja sih. Suasana kau terus berkata. Mungkin kau loh Uang saking panah dan taruh. wabah, terus di semua batu kekuasaan di kampus, baik batu korokso, stres dari kawo, poro tenaga, kesehatan, dan budi obang, <tuh> angin batu ke ngagem, muncul daging cicipan, buhun, bupati batu ke batu kebiagen, saking warna warni. Coro engkang hatio datu saken ringgihim kegiatan kesehatan ruput ini raka hidup. Kadebukaten korokakunan patung niko, teman-teman penaringan -teman, kak sakitan engkang saib, penaringan kawan-teman kesehatan engkang saib, Lalu saya akan pun ganti saya Namun kalau lantaran pantun lantang Tini sudah sakit kalau mau Masrakanis dan Serekawo poro pimpinan Bung Sholatul Dari Baru. Propo Presiden, poro kandahan ngantos ngugi, poro Pangkekening, Beberayaan Agung, Melindungan Masyarakat, poro dening daerah-daerah. patko Libur, patko Paling Padang, Rumana, Pemikiran, Joko Bara Kawi Caisan dan Sobat Sakitan hari ini pun ngeluminkan bini Karwo Suyupurwoko. Nopokimawan yang terus rancangan dan kepinginan wonten ing rancangan Karso Duhalah kalau berkah kepada patuku, kau syukur teman-teman, kamu Malah kalau kita terus mesti. Mengucapkan langkah-langkah, bisnusung kampung nombor 10, 2000, kegiatan 20000, 20000, 20000, dikajiwi 20000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, ini saudara-saudara kamu yang kamu ingin mengenai Pimpin, teman Kamu Pak yang kamu menguntungkan kuasani masyarakat Jangan katu sedang patuhku kersah, mau soo siang keputinian yang ingin mengandungi Perhatian mitru fitri, semunggu patuhku kuasaan, patuhku pimpin, patuhku arahan, mitru ting rancangan jauh dan soo patuhku saling pada para yang ingin menikmati. Pramilu kamu semua kamu diri pribadi, utang isi yang akan, yang akan, yang akan, yang akan, yang akan, Di literally application of timur to secaraыш k 그� oldu. Pertawaanedy be Omor O통ong, it will not work completely after a formalized time period. Pla faced duh the formalisan carrying the orden of the Kau tempatku, kamu pikiran. Kau sepatu, kamu di kelabahan. Waktu gak ilmu bumi, kaktus ini. Waktu gak ilmu suatu, kau gue mungkin. Waktu kebalik rezeki, sakit kaki pun dia mungkin tenang. Kau sepatu, kamu pindah punten. Kabupaten, kau ini. Kau gue bisa ngapunten, punten. Tentu yang ikan, kabupaten datang. Kamu menepuk ini di saking kemudian Bapak Ibu harus dari puluh kalian dengan Kita sambil menggerakkan panggilan menikah, kita sambil mengajarkan panggilan menikah warni wujudin kayaan, ceci bahan dan kita boleh inginkan menikah pancang tak sekedar kita tidak mengalami menikahkan. Pramilas Mughus Dewa kita tidak akan mengganti tanpa sabar, binarung, manang yang kita bingat, kalau kita tetap pilih kustyalah tansah gregso sahota di kita pasambuan mau aku bisa mencium kita pujakan kidung omong kali harus sangat gusok kali podo sehingga Yang tanpa beresoh nyaring, wanting kesan, so klar denganing kesang kuno Australia, eng kita milikoh langgam eng selamipun. Amin. Itu pasaman jadi ombo sekawan untuk sulitan.